Tua Rajin terampil dan gembira Senantiasa praja muda karena Sopan dan tak kenal rasa Sombong bersahaja Setia suka menolong ya ya ya, ya itulah pramuka Pramuka sejati, sejati kata dan perilakunya. Ya, ya, ya, ya, itulah pramuka. Pramuka sejati, sejati kata dan perilakunya. Ya Sopan tak pernah sombong itu perilakunya, laku dalam Rela menolong tanpa sudah kewajibannya Siap setiap saat sudah menjadi jalannya Kita bersatu karena bineka tunggalika Banyak yang aku rasa suka mau berduka, Dan semua itu untuk menjadi orang terkemuka Amalkan setia dan damai ya, yang ya, ada di ya, pramuka ya, ya. Pramuka, pramuka sejati, sejati kata. Sejati kata dan perilakunya ya ya ya itulah permuka permuka sejati sejati kata dan perilakunya ya ya ya ya itulah permuka permuka sejati sejati kata Ambil gembira itu pramuka namanya sopan tak pernah sombong itu lebih lakunya Rela menolong tak sudah kewajibannya Siap setiap saat sudah menjadi jalannya Kita bersatu karena bineka tunggal ika Banyak yang aku rasa suka mau berbuka Dan semua itu untuk menjadi orang terkemuka Amalkan setia dan damai ya, yang ada ya, di pramuka ya, ya, ya.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 Terima kasih, yuk! Oke, kasih terima, terima, terima. Okay, terima. Terima. peran, makasih kuaran, makasih mantap, mantul, mantap, sponsor.